Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mas Guru Nusantara. Apa kabar pagi ini Bapak Ibu semua? Saya berdoa semoga Bapak Ibu semua di hari ini Bapak Ibu sehat semua Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami, silakan untuk menekan tombol Like, subscribe, dan silakan untuk menulis di kolom komentar Jika ada pertanyaan terkait dengan persiapan uh, pendaftaran tes ASN P3K di gelombang 3 Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang seleksi P3K tab 3 segera dibuka Jadi ini adalah info yang disampaikan oleh Ibu Dirjen Sekjen GTK Sampaikan kabar baik soal kuota P3K Jadi silakan Bapak Ibu simak video kali ini sampai selesai Bapak Ibu Berita ini kami kutip dari gurubisa.com Yang mana P3K tahap 3 segera dibuka Ini persyaratan tunjangan hingga jadwal pencairan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau P3K di tahun 2022 ini naik lagi Seharusnya jika berdasarkan sisa formasi Di tahun 2001 jumlahnya hanya sekitar ratus ribu Namun tahun ini jumlahnya bertambah Nah, Jadi Bapak Ibu Guru khususnya Guru Honorer Yang belum lulus tes P3K kemarin di tahap 1 dan tahap 2 ini Bapak Ibu bisa berbahagia Bapak Ibu karena di tahap 3 nanti ini kebetulan saat ini tahap 3 dilaksanakan di tahun 2022 Bapak Ibu nah ini sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Nunung bahwa nanti di tahun 2022 ini ada kenaikan kuota Bapak Ibu jadi kemarin bagi Bapak Ibu guru honorer yang belum e, lulus dikarenakan tidak memiliki kuota, sudah memiliki passing grade tapi belum ada kuota. Nah, Bapak Ibu jangan khawatir karena setelah dianalisis ya bahwa seharusnya sisa P3K tahun 2000 21 kemarin ini sisanya hanya 700 Bapak Ibu Nah sekitar ratus ribuan Ini nanti ada penambahan formasi Bapak Ibu Nah mari kita simak selanjutnya Bapak Ibu Kota P3K tahun 2022 sebanyak delapan ribu Bapak Ibu Jadi ini sisa kuota yang tersisa pada tahun 2021 kemarin Jumlah ini merupakan akumulasi dari sisa P3K tahun 2021 ditambah lagi jumlah PNS yang pensiun tahun ini kata sekretaris Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani dalam diskusi virtual pada hari Selasa tanggal 8 Februari nah alasannya Bapak Ibu kenapa nanti di tahun 2022 ini ada penambahan kuota formasi bagi P3K khususnya Bapak Ibu guru honorer karena di tahun 2022 ini Bapak Ibu eh, diakumulasi itu banyak guru yang pensiun di tahun ini Bapak Ibu nah otomatis dengan bertambahnya jumlah pensiun guru PNS di tahun ini maka itu akan menyum, menambah jumlah kekurangan eh, guru PNS atau guru ASN yang ada di daerah-daerah nah, oleh karena itu itulah yang menjadi alasan dirjen sekretaris dirjen guru dan tenaga pendidikan bahwa nanti di P3K tahap 3 ini akan ada penambahan jumlah formasi yang Awalnya dari sisa tahun 2021 758 ribu, Nanti akan ditambah Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Untuk kuota 758 ribu, itu lanjutnya Nah khusus formasi guru Yang mengembirakan lagi Bapak Ibu Nah ini kabar gembira bagi Bapak Ibu Bahwa tahun ini Kemen Ristek akan memprioritaskan guru honorer, terutama di sekolah negeri bapak ibu. Nah, jadi harapan terbesar bagi kementerian ini nanti untuk tahap tiga di prioritaskan bagi bapak ibu guru honorer, khususnya yang mengabdi di sekolah negeri bapak ibu. Nah, ini prioritas utama nanti bapak ibu di tahap tiga nah upaya tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo bahwa tahun 2023 nanti tidak ada lagi guru honorer nah artinya Bapak Ibu jika pernyataan kemenpan RB ini betul-betul nanti terlaksana bahwa di tahun 2023 besok sudah tidak ada lagi yang namanya guru honorer di sekolah negeri maka oleh Kemendi Petristek guru-guru honorer yang ada di sekolah negeri itu akan dituntaskan di tahun 2022 ini jadi Bapak Ibu guru honorer di sekolah negeri yang sampai saat ini belum lolos P3K tahap 1 dan tahap 2, Bapak Ibu jangan berkecil hati, karena di tahun 2022 ini nanti saya yakin Bapak Ibu pasti lolos menjadi P3K karena targetnya Cahyokumolo ini dengan sudah tidak ada lagi guru honorer di sekolah negeri pada tahun 2023 artinya nanti di tahun 2022 seluruh guru honorer di sekolah negeri akan diangkat menjadi P3K nah ini adalah kabar yang paling baik Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang belum lulus di tahun 2021 kemarin Nah, kalau memang tahun 2023 sudah tidak ada guru honorer lagi Kemendikbudristek Ristek berupaya agar masalah guru honorer harus dituntaskan tahun ini juga nah ini penegasan dari diputristek jadi pastinya nanti Bapak Ibu tetap bertahan tetap sabar untuk mengajar di sekolah negeri karena Kemen diputristek akan mengusahakan semaksimal mungkin agar Bapak Ibu guru lulus di Tahun 2022 ini nah lebih lanjut dikatakan Kemen diputristek sudah bersurat kepada para kepala daerah untuk segera mengusulkan formasi PPK guru Nah, yang menjadi masalah itu di sini, Bapak Ibu, dari kementerian itu sudah menyediakan banyak sekali formasi yang disayangkan itu kepala daerah, Bapak Ibu. Jadi, kepala daerah kabupaten kota itu kemarin itu eh, kekeliruannya usulan yang mereka usulkan sedikit, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu. Nah, ini dari Tristek sudah berkirim surat kepada kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia bahwa nantinya mereka untuk segera mengusulkan mengusulkan tambahan kuota. Nah, jadi nanti dari kuota 758.000 yang tersisa ini, ini nanti akan ada penambahan kuota, penambahan formasi Nah kembali lagi ke kepala daerahnya Bapak Ibu Jadi silakan saran saya Bagi Bapak Ibu Guru Honorer Di Kabupaten Kota masing-masing Ini untuk mengsatukan kekuatan ya Untuk mengesatukan misi Untuk meminta kepada Kepala Daerah Kabupaten Kota masing-masing Untuk segera mengusulkan Formasi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu Karena dari Kementerian Pusat sudah menyedi sudah Menyediakan si Sisa ini Bapak Ibu 758000 Dan ini pun bisa jadi Nanti akan ditambah formasi lagi eh, Sesuai dengan jumlahnya Guru atau PNS yang pensiun di tahun ini Nah jadi kuncinya Silakan Bapak Ibu Guru Honorer di mana saja Bapak-Ibu berada, baik di Jawa, di Kalimantan, di luar Pulau Jawa. Silakan Bapak-Ibu berkomunikasi kepada kepala daerah masing-masing untuk segera mengusulkan formasi P3K. Karena pusat ini akan merealisasikan penambahan jumlah formasi kalau ada usulan dari kepala daerah kabupaten kota masing-masing. Nah, karena sinergi Bapak Ibu untuk meminta usulan kepada kepala daerah ini nanti akan sangat membantu Kemen Tristek untuk mengusulkan penambahan formasi sehingga Bapak Ibu guru honorer yang kemarin sudah lulus passing grade tetapi belum memiliki formasi Insya Allah dapat terakomodir di P3K tahap 3 ini dan seluruh guru honorer di sekolah negeri di tahun 2022 dapat terseleksi atau lolos menjadi P3K di tahap 3 Nah, kemudian bapak ibu untuk gaji P3K guru tahun 2021 ini sudah dihitung 14 bulan, termasuk THR dan gaji ketiga belasan bapak ibu yang dimulai dari Januari. Namun gaji p 3 k di tahun 2022 juga sudah dihitung tahun ini Tetapi hanya 3 bulan mulai Oktober, November, dan Desember Nah mengenai tenaga pendidikan Bapak Ibu Nunuk mengungkapkan pihaknya sudah mengajukan usulan Namun formasi yang diberikan untuk saat ini adalah p 3 k guru Bapak Ibu Nah Info yang selanjutnya ini Bapak Ibu Bahwasanya Ibu Nuno Ini juga sudah Mengusulkan Tentang nasib daripada Tenaga honorer yang selain Guru Bapak Ibu Nah ini sudah diusulkan oleh Ibu Nuno namun Formasi yang diberikan untuk saat ini Adalah untuk b Guru Bapak Ibu Semoga saja uh, Untuk apa namanya kebijakan atau kekuatan hukum untuk non-guru Ini juga nanti segera direalisasi Termasuk P3K Tendik, Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer, Laboran Lapo, atau Operator Sekolah nah, ini nanti semoga juga bisa diakomodir dan sudah memiliki payung hukum yang kuat Sehingga nanti bisa menyusul kawan-kawan dari guru Honorer nah tegasnya lagi oleh bunuh kami ingin semua guru Honorer yang kompeten diangkat PPK makanya formasi banyak dan anggarannya disiapkan kementerian keuangan bungkasnya nah sebenarnya untuk Honorer ini sudah ada dananya Bapak ibu sudah disiapkan tinggal saja kita kembali lagi kepada Kepala daerah apakah mau Mengusulkan atau tidak Nah, Jadi demikian Bapak Ibu Informasi dari kami Tentang seleksi P3K tahap 2 nanti Semoga ini men Menjadi kabar yang mengembirakan Bagi Bapak Ibu Dan sekian dari kami Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh